Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa Wa mantabi'ahu Dimanapun anda berada Semoga kita semua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 ing poso maksudnya ya makna fenomena gerhana eh, ketika terjadi di bulan puasa atau bulan Ramadan nah sama-sama kita ketahui ya diperkirakan ya besok ya hari Kamis legi Tanggal 20 April, ya tahun dua atau yang bertepatan dengan tanggal 29 puluh ya 1444 empat Hijriah, akan eh, terjadi eh, fenomena gerhana matahari. Lalu, apa ya makna e, terjadinya atau fenomena gerhana matahari ini apabila ditinjau ya menurut e, primbon Jawa? Nah, sejak zaman dulu, ya orang Jawa itu memang memiliki kebiasaan ya selalu mengkaitkan peristiwa alam, fenomena alam ini dengan kejadian-kejadian di masa mendatang atau prediksi lah, gitu ya nah, tentu ini uh, tidak bermaksud uh, mendahului ketetapan Allah hanya sebagai pengiling sebagai nasihat saja ya nah apa makna apabila terjadi gerhana matahari di bulan puasa maknanya wong-wong podo senang podo bunga maksudnya masyarakat kita ini banyak yang merasa senang ya bahagia bersukacita atau bersukaria. mungkin ini lebih pada faktor uh, duniawi saja ya ananging banjur ono pageblok meski demikian, meskipun ya diperkirakan banyak senang, banyak kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita tetapi di masa-masa berikutnya ini diikuti dengan adanya wabah penyakit nah ini yang perlu kita waspadai wabah penyakit ini bermakna akan merebaknya suatu penyakit yang menyebar kemana-mana, tidak hanya terjadi atau terkonsentrasi di suatu tempat saja, melainkan di banyak daerah atau wilayah di Indonesia ini diperkirakan akan ya, muncul e, berbagai penyakit. Nah, ini makna atau ngalamati gerhono Matahari ya, ono ing sasi poso. Nah, tentu saja ya, ini kita jadikan sebagai nasihat saja. Hendaknya kita selalu jaga diri, jaga kesehatan, selalu mawas diri gitu ya, dan khusus besok saat terjadi ya gerhana matahari. Ya, hendaknya teman-teman ini tidak beraktivitas di luar rumah. Ya untuk teman-teman yang barangkali hendak mudik ya supaya nanti ditunda dulu sampai eh, peristiwa gerhana ini selesai gitu ya. Jadi jangan buru-buru mudik ya setelah nanti pukul berapa gitu ya matahari sudah sempurna lagi in nanti silahkan baru melakukan eh, mudik ya. Kemudian eh, jangan juga eh, mengadakan hajatan, misalkan ya pindah rumah atau eh, bangun rumah baru, mendirikan rumah baru, ini jangan sampai, meskipun eh, kami selegi ini kalau dilihat satuannya, ini jatuhnya bagus, tetapi karena ia ya, bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari, sebaiknya ditunda saja. Apalagi hajatan e, besar lainnya, ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kemudian, apa saja yang e, seharusnya ya, atau yang disunahkan untuk kita lakukan, ya sesuai tuntunan syariat agama Islam, tentu saja, kita sangat dianjurkan untuk menunaikan sholat sunnah gerhana. Ya, lakukan secara berjamaah, bisa di masjid, di musola, atau surau, bisa juga dilaksanakan di rumah. Tetapi sebaiknya, ya, secara berjamaah dan eh, dilengkapi dengan khutbahnya juga. Kemudian, yang kedua, ya, perbanyak, ya, berpikir, berdoa, beristighfar, dan bersolawat Nabi. Dan yang ketiga, ini mumpung, ya, bertepatan dengan bulan eh, Ramadan, perbanyaklah bersedekah. Nah, sedekahnya bisa kita ngasih uang atau eh, makanan karena... Ya masih bertepatan dengan bulan puasa. Bisa kita, ia ya, bersedekah dengan uh, ngasih takjil ke orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Itu juga, insyaallah, sangat uh, bagus, ya, sangat uh, besar pahalanya. Dan mudah-mudahan, ya, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tahun ini dan tahun depan. Kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, bahkan mudah-mudahan tahun depan jauh lebih baik dari tahun ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, Mbak mohon maaf. Akhir kalam, Wallahu'l-mu'afiqillah akwami ajma'in, Warahmatullahi wabarakatuh.